этот конфликт. И вот, находясь здесь, в Турции, в стране с преимущественным мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана, где сказано, вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот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 Berikut ini adalah ulasan profil dari presiden Rusia tersebut Hingga akhirnya dia berhasil menjadi orang nomor satu di Rusia Selama lebih dari 20 tahun Pria yang dua kali menjabat sebagai presiden ini Di negeri Burang merah Lahir di Leningrad Sekarang bernama Shetson Peterbuk Dan sekarang bernama Rusia 7 Oktober 1952 Sampai umurnya yang ke-68 tahun Karir politik Putin dianggap Moncher. bahkan ada yang menyebut bahwa tanpa Putin, Rusia tidak akan seperti sekarang sebelum menduduki kursi kepresidenan. Putin sempat menjadi Perdana Menteri dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Jabatan itu mengantarkannya menjadi presiden pada periode 2000 hingga 2008, sebelum kembali menjadi Perdana Menteri pada periode 2008 hingga 2012. Pada 7 Mei 2012, pria yang berkuliah di Universitas Negeri Leningrad ini menjabat kembali sebagai Presiden Rusia sampai saat ini. Tak tanggung-tanggung, Putin bahkan akan melanjutkan kepemimpinannya hingga tahun 2036 hingga di usianya yang ke-83 tahun. Sebagai Presiden Rusia yang kedua dan keempat, pengalaman Putin tentu tak dilakukan lagi. Dikenal orang yang mampu menyelesaikan masalah, Putin dikenal selalu berada di belakang layar tapi selalu mampu menyelesaikan masalah sikapnya yang selalu bisa diandalkan inilah yang membuatnya terpilih jadi Perdana Menteri pada tahun 1999 gerbang awal yang membuatnya jadi sosok paling berkuasa di negeri doang, doang tersebut tahun 2004, Putin dipilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan yang kedua, yang berakhir pada tahun 2008 karena sudah dua kali menjadi presiden, menurut aturan pria berpangkat kolonel harus libur terlebih dulu namun tak lama kemudian, tepatnya pada 2012, dia kembali menjabat presiden apresiasi keberhasilan Putin membangun Rusia selama dua kali masa jabatannya ekonomi Rusia diklaim tumbuh cepat GDP yang diukur dalam kemampuan berbelanja meningkat sampai 72% di pertumbuhan ini dipicu bom komoditas 2000 tidak hanya pertumbuhan, bahkan Putin dikenal, dikenal sebagai sosok yang cinta Islam Fadimir Putin hadir pada peresmian Masjid Dal Moskow Masjid Dal Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi Muslim Rusia seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia yang keduanya diketuai oleh Mufti Besar Rusia Syekh Rafil Gainuidin selama 30 tahun terakhir setelah direkonstruksikan dan besar Masjid Katedral Moskow diresmikan tanggal 23 Desember 2015 lalu Tak hanya Putin, peresmian itu pun dihadiri oleh mufti besar Rusia Sheikh Rafil Genduddin, wali kota Moskow, Sergei Sobyanin Dan juga presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Dan tidak lupa pula dengan presiden Palestina yang bernama Mahmud Abbas